ini adalah bunga telang dengan nama ilmiahnya Clitoria ternatea bunga ini memiliki kelopak berwarna biru keunguan apakah kalian tahu bunga telang ini selain cantik juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan Umumnya banyak ditemukan di seluruh negara Asia Tenggara seperti di Indonesia, Thailand, Vietnam, India, dan Sri Lanka. Berikut sedikit contoh manfaat bunga telang untuk tubuh agar tetap sehat. Di antaranya memperlancar pencernaan, memperbaiki suasana hati, membantu menurunkan berat badan, meningkatkan kesehatan kulit merangsang pertumbuhan rambut meningkatkan kesehatan jantung bagus untuk kesehatan mata melawan kanker menurunkan tekanan darah untuk cara mengolahnya kalian bisa mengeringkan terlebih dulu atau langsung diseduh di air minum hangat seperti kita menyeduh teh video hari ini semoga bermanfaat ya terima kasih